Orang mana bang? Orang mana? Kok malah bisik-bisik ya? Orang gila, kawan bang! sini <laughs> maju si bang ini eh, maju si mau bisin eh, kok Medan gua ya Enggak. mana kau rupanya kau, tahu kau. orang kalteng. kalteng kalteng aku nih orang Medan kau gak tahu gak, kok. kau gak tahu berdua hmm, kan nih. Tanjung Pinang hmm. nih Medan bos nggak tahu kan gak, kau Hah? orang dayak tahu nggak kau? Ya aku nggak takut kau tahu nggak Medan Tanjung Pinang. Kepri. Kepri. Nggak tahu aku. Gak tahu yuk kurang jauh Min kau. Deket. Mau? Mana, mana tunjuk teman kau tunjuk mana? Bang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kamu benar menjadi satu itulah indonesia induk Indon. dah berani berat daya ampun Sambang. bang eh. ampun, nilai -nilai, ampun bang ampun bang kita kan sahabat iya cok abang daya awak kepri Ntar, tapi mana tunjuk kawan kau mana dia lagi sakit lagi sakit Habis kerja Iya. Hmm. Tadi kau panggil. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh bang ya. Darah kepri bos. <laughs> Daya we. Medan ini kau malu-maluin Medan kalau gitu. Bang, sorry kali kau aku bang ya. <laughs> <laughs> nama kali lah. Daya. <laughs> bang. <laughs> Daya, ini tahu nggak? Tunggu tunggu dulu. Oh, ini ini tahu nggak? Tunggu tunggu. Mandau kan? Iya. Aku tahu bang. Mandau itu. Mana, tunjuk coba bang. Itu Bi, gagangnya itu dari tulang manusia katanya Matanya menurutnya Bang, kok gak ada rambutnya Bang? Biasa mandau ada rambutnya? Gak semua mandau, begitu. Kakek gue punya ada rambutnya Bang? Aku tahu, aku orang keturunan juga Bang Bang, mari bang kita bang Udah apa bang? Nanti <tutuk> kebener <tutuk>